Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat tani itu? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, guys, hari ini. seperti ini dia guys eh uh, nah, ini ya itu nanti kita tumbuk dia kemudian ada bintaro buah dan daunnya rasa dari akar sampai ini atau bertowali ini sangat pahit guys kemudian rotowali ini pun ada mengandung barberin, palmatin, alkaloid ticloretin, palmatin dan lain-lain ya nah, ini mampu untuk e, mengendalikan hama ulat seperti gerayak ya guys nah, kemudian kita saya di disini e, mau mencampurkan protowali dan bintaro ini guys jadi ada beberapa memang yang Dapat kita kendalikan untuk dua bahan ini. Kan, sementara kandungan bintaro ini memiliki senyawa kimia seperti steroid, terpenoid, ya, kemudian saponin. Itu mengandung ciberin semua, guys, pada bijinya atau buahnya. Ini, nah, seperti ini, itu bersifat racun, guys. Ini sangat bersifat racun untuk tikus, ulat gerayak, dan lain-lainnya, ya, dan kawan-kawannya. Uh, yang ini saya sediakan bahannya kisaran ini uh, akar sampainya terberotawalinya kisaran 3 kilo beratnya, ini tadi ada 3 kilo juga uh, bintaronya uh, caranya uh, sediakan lesung seperti ini alat penumbuk atau bisa juga teman-teman gunakan blender kalau, kalau ada ya uh, ini nanti kita tumbuk kita tumbuk kemudian airnya kita beri per, uh, perbandingan satu banding satu ya guys biar lebih pekat ya nah, seperti itu kemudian untuk pengaplikasiannya nanti uh, silahkan saja di ramu uh, mulai dari dosis terendah dulu ya guys ya dari 150 mili untuk 15 liter air atau pertengki nah, kalau terlihat hamanya masih bandal ya boleh dinaikkan sampai 250 mili untuk 15 liter air yang penting rutin Insya Allah ulat-ulat uh, gerayak pada tanaman jagung kemudian tanaman-tanaman hortik yang lainnya sayuran pun mampu uh, menggunakan pesnap dari bahan ini ya guys Nah, semoga dengan hal ini mampu menekan pembiayaan dari segi insek seperti itu ya guys nah, ini dipermentasi setelah ditumbuk nanti permentasi fermentasi 24 jam itu sudah bisa digunakan ya guys nah, seperti itu oke okay guys selamat mencoba semoga sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh